sahabat kar dua pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Daihatsu Sigra Type D, berdasarkan permintaan subscriber car 2 channel yaitu dari Edsawal Biren 4579, spesifikasi Daihatsu Sigra Type D, cocok untuk keluarga muda, simak videonya. Kita semua tahu bahwa mobil Daihatsu Sigra Type D adalah mobil standar LMPV. Namun jika Anda tidak peduli dengan fiturnya maka Anda bisa membeli mobil ini karena mobil ini merupakan harga termurah dari Sigra. Sebelum membeli, Alangkah baiknya jika kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Daihatsu Sigra Type D yang akan kita beli, sehingga dapat meminimalisir penyesalan yang terjadi suatu saat nanti. Keunggulan Daihatsu Sigra Type D: harga mobil termurah. Terakhir, OTR April tahun 2022, 132.300.000 rupiah. tanpa refund, kapasitas bisa 7 penumpang, cocok untuk keluarga, bahan bakar sangat irit, cocok untuk Anda yang ingin menghemat biaya minimal kredit. Daihatsu Sigra tipe D ini memiliki tiga fitur kenyamanan dilengkapi AC, power steering, dan power windows. Kekurangan Daihatsu Sigra Tipe D Fitur mobil ini masih standar, mobil belum dilengkapi remote, belum dilengkapi sirkulator AC di bangku tengah. Audio masih single din, speaker hanya ada di bangku depan, flag kaleng ring 13, belum dilengkapi wiper belakang. Mengetahui kelebihan dan kekurangan perangkat mobil Daihatsu Sigra Type D sahabat Car 2 bisa lanjut menyimak ulasannya. Spesifikasi Daihatsu Sigra tipe D Mari kita lihat dulu tampilan mobil ini dari depan Mobil ini dilengkapi dengan lampu halogen, tidak seperti tipe yang di atasnya yang memiliki lampu LED Ada penutup lampu kabut di bawahnya tapi lampu kabutnya belum terpasang. Di bagian tengah terdapat rangka grill hitam mengkilat yang memberikan kesan mewah berbeda dengan tipe basic Ayla atau Ayla D yang gagang pintunya tidak sewarna dengan bodi mobil. Sementara itu, sigra D gagang pintunya memiliki warna yang sama dengan bodi mobil, namun cover kaca spion pada kendaraan ini warnanya tidak sama dengan bodi mobilnya yang masih hitam gloss dan masih ada spion manual. Ban pada mobil ini masih menggunakan pelek 13 dan pelek baja. Pada bagian samping mobil ini dilengkapi dengan pelindung samping yang merupakan salah satu fitur keselamatan yang mengurangi benturan samping saat terjadi benturan. Instalasi pipa yang menempel pada pintu mobil-mobil ini memiliki antena atap di bagian atap. Kaca spion yang menyatu dengan pilar, membuat mobil ini terlihat luas dari belakang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 Terdapat kemasan lampu di bagian bawah kaca yang menambah kesan modern. Paket penerangan ini sudah termasuk lampu parkir lampu rem dan lampu sein. Sahabat car 2, selanjutnya kita masuk ke bagian interior mobil ini. Dashboardnya memiliki speedometer dan pengukur bahan bakar, tentunya memudahkan berkendara. Di tengah panel instrumen terdapat pengaturan pengatur suhu, di sebelah kiri adalah suhu yang diinginkan, dan di sebelah kanan adalah kipas atau angin yang bertiup ke dalam kabin. Audio single din dapat menemani perjalanan kita setiap hari. Tuas persneling juga terpasang di dashboard. Selain itu, Terdapat satu soket di bagian bawah yang memudahkan untuk mengisi daya ponsel dalam mode low bed, dilengkapi dengan tempat penyimpanan, sangat nyaman bukan?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 Ada ruang penyimpanan yang besar untuk bagasi. Kenyamanan Daihatsu Sigra tipe D. Pada elemen keselamatan mobil yang pertama adalah Electric Power Steering, EPS, yang memberikan kenyamanan saat berkendara dengan memudahkan kemudi saat belok kanan atau kiri, meski pada kecepatan rendah, berkat fungsi EPS, setir terasa ringan saat diputar. Berikutnya adalah Power Window. Kendaraan ini memiliki Power Window. Cukup tekan tombol di pintu samping untuk membuka kaca dan tekan tombol untuk menutupnya dan agar sahabat kar 2 tidak kesulitan membuka dan menutup jendela mobil. Dan tak lupa meningkatkan kenyamanan saat berkendara, saat traveling lebih menyenangkan sambil mendengarkan musik. Perpindahan mesin, melanjutkan performa mesin, untuk mesin mobil Daihatsu Sigra Type D menggunakan kode mesin 1KRV, DOHC VVT. Sementara itu, CC atau kapasitas mesin mobil ini adalah 998 yang cukup untuk berkendara sehari-hari. Ini memiliki tiga silinder dengan total 12 katup, yang berarti setiap silinder memiliki 4 katup. Kemudian berapa tenaga maksimum yang dimiliki Sigra tipe D ini? Tenaga maksimum mobil ini sebesar 67 PS dan memiliki RPM di angka 6000 revolusi per menit. Untuk torsi maksimum yang dimiliki adalah 89 Nm, serta untuk maksimum RPM-nya adalah 4400. Mengetahui sistem bahan bakar mobil Sigra Type D sudah memiliki sistem bahan bakar EFI Tentunya mobil jenis ini lebih irit bahan bakar dan mengenai volume tangki bahan bakarnya yaitu 36 liter, bisa dibilang volumenya juga cukup besar. Dimensi mobil Sigra Type D ini adalah, panjang 4110 mm, lebar 1655 mm, tinggi 1600 mm, dan jarak sumbu roda depan 2525 mm, dan ground clearance 180 mm. Living my pace, you're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay, living life is doing lots of cocaine, wait no, it's living with no shame, wait no, it's sleeping in on Sundays, I guess it's different for each of us and it's okay, well I just want to be happy, how to get there, hmm, glad that you asked me.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 Okay, all I want, and I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray, I believe in better days